Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, flashlight dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Villan. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa persahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu mengabarkan kabar terbaru kabar menarik dan kabar bahagia dari idola kita Let's Love tentunya mengawali perjumpaan kita di malam hari ini persahabat ada info penting banget nih untuk warga Konoha disimak di kabar pertama persahabat ada kabar bahagia ya, spesial untuk kita semuanya besok jangan sampai lupa ngabuburit bareng dokter di acara MS Glow Foreman Men persahabat karena idola kesayangan kita Rizky Billar akan menjadi bintang tamunya nih tanggal 15 April tepatnya besok jam 4 sore waktu Indonesia Barat persahabat ya jangan lupa dicatat jamnya biar nggak terlewatkan dan ketinggalan jam Empat sore, 16 waktu Indonesia Barat akan dimulai acara ngabuburit bareng dokter. Wow, idola kesengan kita akan hadir nih, persahabat ya, untuk ngasih kejutan. Akan live disiarkan secara langsung di Instagram MS glow Gloverman, persahabat jangan lupa tuh di follow akun Instagram MS glow Gloverman karena live yang akan ada di instagram info ini juga kita dapatkan dari akun sahabat underscore disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Catat besok ya gengs jam 4 sore tuh, di komentar pun banyak sekali respon dan tanggapan diberikan dari akun anik underscore smg mengatakan alhamdulillah vitamin lar katanya tuh ya alhamdulillah besok kita akan disuguhkan vitamin bahagia lewat Papa Rizky Bilar dan tentunya persahabat doa ya, akan selalu yang terbaik mudah-mudahan Papa Bilar selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran selanjutnya kita juga mendapatkan asupan vitamin bahagia di malam hari ini unggahan IG nya Kak Zenzi, waduh Masya Allah banget ya si cantik Idol kesengan kita lagi buka bersama nih Dengan Kak Zenzi, Masya Allah Luar biasa nih Bunda Lesi Kejora Mudah-mudahan dukungan support yang diberikan Semakin banyak dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar Dan ada NIM juga persahabat ya Sudah dipastikan Abang L ini menemani bundanya. Kita tentunya selalu dengan penampilan idola kita ini persahabat setiap hari. Ini semakin cantik, masya Allah. Semoga saja persahabat ya, bunda Lesi Kejora ini selalu diberikan kesehatan. Rumah tangga bersama Rizky Billar pun langgeng bahagia. Dan selanjutnya perselamat kita mampir ke fashionnya dari Bunda Lesti Perhatikan dan disimak baik-baik Ini baju atau outfit yang dipakai saat tampil di acara festival Ramadan Terselamat ya di Indosier Ini harganya bukan main di Dibantau seharga 5.350.000 rupiah Masya Allah luar biasa Berkah-berkah dan barokah Untuk idola kesayangan Mudah-mudahan Rezekinya selalu lancar Dan mudah-mudahan persahabat selalu menjadi orang baik ya, Untuk benar lesti dan selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang dan pastinya juga persahabat kita masih menunggu kabar dan cidukan vitamin terbaru di malam hari ini Karena idola kesayangan kita akan tampil di acara festival Remedian Persahabat jangan sampai lupa ya untuk menyaksikan di pukul 22.00 sampai Ibodi e Indasiar Yuk sama, sama dukung support yang terbaik buat idola kita Masih menunggu kejutan lain dan cidukan vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana